Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, kita jumpa lagi. Mancing di Damijo, Murah Baru, siapa tahu di sini ada sambarannya bosku. Dan air pun baru surut nih. Dari siang katanya pasang, sorenya surut. Wih, popernya nyarik nih, mantap. nih. Strike Pak, nyangkut. Bang Jaring kali ya. Jaring ngelihat itu. Pok binting. Kantikal terus ya pak. Oke, terus. Coba senopak lah. Nah, ini, kata -kata. Takut takutan terus ya. Wah yang... ah? berarti ada jaring. Nah, ini, ya, pak bawa oh, perangkap piting, kau watung hmm. oh, ya, di pinggiran sini aja lah, apa tuh ada? saya <laughs> hey, bawa dua doang nih pak, bawa dua doang nih, pasang ini, udah putus ya udah. <laughs> oke Bosku. nih kata bapak, banyak perangkap kepitingnya di sini ya oh di ujung ada yang majik, nah kalau misalkan oh pakai pit itu kita pindah aja bosku, oke bosku lanjut nanti bosku, bosku pakai udang, api api tapi tapi tapi, semuanya sih lima belas ribu dikasih banyak, tapi tapi, tapi ya, api api, kalau pecima di sini kacau bosku, Kita coba yang kau Kita lihat airnya, bosku. Kita main kenceng ya. muara baru, lampu hijau. Oh, lampu hijau sudah romantis banget. Jangan lupa dukungannya bosku dengan cara like, comment, subscribe bosku, biar channel ini bisa berkembang. Terima kasih yang udah menyaksikan petulangan mancing saya ya. Terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman semua. Ya pak, semoga di sini era cintanya ya bosku. Oke bosku. tangan tamu broku daripada ikannya sepi mendingan kita makan silek aja lebih kenyang broku. karena ikannya sepi airnya begini ntar dulu kupas dulu eh jangan itu <tuh> mah terapas aja nih kenyang ya biar ikannya gak makan buat makanin tamu aja lagi, kacor juga nih, kucing. lagi, eh, lagi enggak lagi enggak eh, lagi, ini, eh. ngumpulin chipback dulu, broku, ntar dulu dikupas dulu, ini mah jangan keras. Siapa, apa, Black? Ini Black, mantan Black. Ada ikan yang gak makan. Black, makanin kamu aja. Black, oke. Okay, Black, belum punya juga. Black, ini habisin. Ini habisin. Ini, ini, ini, ini. ini. makan kucing aja. ikan yang gak mau, gak kenyang eh oh lagi udah sikat habisin oh maunya kupas mau punya tuh bangunya di blek si blek tuh yang udah kupas She knew that Kurang. Eh? Lagi enggak? dulu lu lihat air takut tuh. Ayo. Lagi? Eh? Lagi mudah. Lagi? black. <tuh> ya. Tu main di sono. Balik sono nyemplung ntar Uh, ada air sana Pulang. Udah black. Ya, ada nah, kamu hai, aku disini, ya sini ya ya hai, hai, hai, aku hai, hai, hai, hai,